Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, untuk membuka acara pada malam hari ini, akan lebih baik kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih setelah datang kepada sesi presentasi dari tim D pada mata kuliah ilmu, ilmu interaksi manusia dan komputer kami. Pada... Mbak Deva, terima kasih telah hadir. Uh, yeah. Pertama-tama, uh, mungkin bisa langsung saja untuk hari. Pes, Hari, silahkan untuk presentasinya. mohon ya, ditunggu oke ya oke untuk membuka pertama-tama kami di sini untuk akan berpresentasi untuk hasil karya kami rancangan karya kami yaitu website yang kami beri nama Andita dan Devabia Bakery Website. Website tersebut yaitu aplikasi yang untuk memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data pemesanan roti toko Andita dan Devabia Bakery. Ya silahkan selanjutnya. Nah eh, di sini tim kami eh, dapat bisa dilihat nama-nama tim kami beranggotakan pertama Atikah Aulia Konsah, nama saya. Eh, silahkan. Dapat dilihat name dari Zoom-nya juga tersebut. Lalu saya sendiri sih bernama Lalu Hari Susilo pertama. Dapat dilihat dari name nya tersebut. Terima kasih untuk slide selanjutnya. Oke. Oke Berdasar Oke. untuk slide ini, ya sebentar, sebentar. Akan saya serahkan untuk penjelasan pen nah, proses, proses, proses presentasi untuk analisa kebutuhan ini. Saya serahkan kepada teman saya Atika Konsa. Silakan. Eh okay, terima kasih kepada Nia. Berdasarkan wawancara kami kemarin bersama Mbak Deva, kami menganalisa kebutuhan Mbak Deva sebagai user yaitu user memiliki bisnis yang cukup besar dan tersebar di beberapa kota. Namun ia memiliki masalah di bagian administrasi, yaitu dalam menginput data pemesanan dari masing-masing cabang di berbagai kota. selama ini user masih menggunakan cara manual yang melibatkan banyak kertas, proses dan tenaga. Dia menginginkan sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan semuanya dan menyederhanakan proses dalam menginput data pemesanan. Selain juga memerlukan sebuah website untuk membranding produknya yang juga menjadi identitas bisnis miliknya agar terlihat lebih profesional, mengingat bisnisnya yang sudah berkembang menjadi cukup besar. Kebanyakan karyawan toko roti tersebut masih kurang berpengalaman dan kurang terbiasa dalam mengoperasikan perangkat pintar dan hanya beberapa karyawan yang memiliki laptop. Sebagian besar dari mereka menggunakan smartphone untuk berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya saya serahkan kepada Nia. Ya, terima kasih ya Tika. Dari hasil analisis yang telah dipaparkan oleh Tika tadi, kami rasa yang diperlukan untuk website Andita dan Devia Bakery ini, yaitu pertama, website ini diperlukan untuk branding produk dan memiliki sistem input pada data pemesanannya. Lalu terdapat juga fitur untuk karyawan armada menginput data pemesanan lalu fitur lainnya yaitu untuk karyawan produksi untuk melihat data pemesanan tersebut lalu sebagai juga tempat untuk masing-masing karyawan amada dapat menginput data nah, selanjutnya lalu hal yang dibutuhkan lainnya adalah halaman khusus untuk melihat data pemesanan tiap amada dan cabang lalu sebagai tempat penyimpanan dan pencatatan data dalam sebuah sistem lalu tampilan web yang responsif terhadap ukuran handphone dan juga dibutuhkannya perancangan UI dan atau UX sesuai dengan pengalaman pengguna. Selanjutnya silakan pada hari silakan. Oke, okay, terima kasih Mia. Uh, di sini saya akan menjelaskan uh, use case atau fitur-fitur utama yang menjadi uh, apa namanya? menjadi fitur key, key use case di dalam website ini. Jadi di sini uh, ada tiga, uh, kami membagi tiga golongan yang bisa yang mungkin ada di bisnis ini yang dapat mengakses uh, website ini, yaitu ada pertama karyawan produk, uh, dari pengunjung karyawan. Sebagai uh, apa namanya hasil analisa tadi, yang hasil analisa yang dibutuhkan oleh uh, Mbak Deva tadi, bahwa Mbak Deva membutuhkan website untuk branding produk. Jadi uh, apa namanya? Setiap orang yang menjelajahi internet atau yang mengunjungi website Badeva itu hanya bisa mengakses fitur homepage, homepage e, untuk melihat company profile dari toko roti Badeva. Lalu untuk karyawan Armada, di sini karyawan Armada e, bisa mengakses fitur homepage dan fitur menginput data pemesanan, tapi harus melalui login dulu. Begitupun juga karyawan produksi, karyawan produksi di sini bisa meng, e, mengakses e, Fitur mengundang data pemesanan, melihat data pemesanan, dan melihat riwayat pemesanan. Tapi harus login seperti dulu. Di sini ada apa namanya panah dan tulisan include di situ berarti dia wajib untuk login terlebih dahulu. Selanjutnya, nah ini adalah tampilan desktop dari tampilan desktop atau tampilan di layar komputer atau laptop dari homepage atau company profile website Andita and Deva Bakery. Lalu nah ini ini adalah tampilan mobile atau tampilan handphone dari uh, homepage website yang telah kami buat berdasarkan data juga hasil observasi kami yaitu uh, kebanyakan karyawan dari toko Mbak Deva itu uh, menggunakan handphone untuk aktivitas sehari-hari untuk uh, bekerja dan lain-lainnya. Maka di sini kami membuat tampilan yang responsif untuk memudahkan Karyawan Mbak Deva mengakses website ini juga. Nah, di sini ada desain interaksi, desain interaksi dari karyawan produksi dan pengawas. Artinya, desain interaksi itu yang dimaksud desain interaksi itu ketika adalah fitur dari apa namanya desainnya. Jadi kalau misalkan fitur ini ter mau kemana, kemana kemana. Oke, mungkin di sini masih itu ya kurang belum jelas masih apa namanya ada apa? Kita belum masuk mockupnya, jadi saya jelaskan sedikit nanti. Lebih jelasnya akan saya jelaskan di mock up desain yang telah saya buat. Nah, di sini ada homepage, ada fitur login. Nah ini nanti kalau sudah login, klik masuk. Nah setelah uh, login setelah masuk, di sini karyawan produksi dan pengawas bisa melihat data pemesanan hari ini, data pemesanan cabang, data pemesanan armada dan riwayat pemesanan. Lalu selanjutnya ada desain interaksi karyawan armada. Nah desain interaksi karyawan armada di sini. Sama seperti tadi dari homepage dia login dulu kita login mengisi data data roti yang akan di apa namanya dikirimkan ke bagian produksi setelah mengisi data nanti uh, bisa Entah. setelah mengisi data uh, bisa langsung dikirimkan tapi nanti ada apa namanya bar, apa, validasi dulu apakah mau mengirim atau bisa dibatalkan diurungkan kalau misalkan dikirim selesai uh, berhasil terkirim oke. Okay langsung saja saya ke mockup desainnya. Eh. Ah. Oke, ini pink mockup desainnya. Sebentar. mohon maaf, Hari, uh, si aslinya belum Aduh. pindah. Oh, oh, iya. Gimana cara pindahnya? Keluar dulu, terus ganti lagi. Oke, okay. makasih. Maaf, maafkan saya. Oke, okay, ngelag. Aduh, aduh, aduh. ya nah, ini. Ini Figma. Nah, kita langsung ke Play. Kita lihat. Iya. Oke. Okay. Nah, ini adalah tampilan homepage atau company profile dari website The Fabia, eh, Andita and The Fabia Bakery. Seperti ini, ada apa namanya? Di sini ada jenis roti yang ada di toko Anda, itu seperti jenis apa namanya? Jenis rotinya dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke fitur login untuk mengakses, menginput data, dan melihat data pemesanan yang telah kirim login mitra. Nah, di sini kami membuat dua itu ya, dua bar untuk login. Jadi, yang pertama ada agen yaitu um, login untuk akun dari uh, karyawan armada dan produksi untuk login dari akun karyawan produksi dan juga dari uh, pengawas. Nah, di sini seperti uh, yang Anda minta sebelumnya dan seperti yang telah kami apa namanya analisis juga berdasarkan observasi kami. Pengguna dari karyawan produksi maupun armada ini apa namanya masih kurang terbiasa apa atau kurang apa namanya itu kurang berpengalaman dalam menggunakan teknologi seperti smartphone dan lain-lain makanya untuk ID dan kata sandi kami hanya memasukkan ID-nya itu namanya kata sandinya nomor teleponnya jadi uh, supaya mudah diingat dan tidak tidak ribet gitu kami juga memandangkan di sini berdasarkan warnanya ya supaya nggak enggak salah masuk gitu pertama kita ke agen dulu ke ke armada nah di sini ada, ini adalah tampilan dari apa namanya fitur untuk menginput data dari setiap armada. Di sini ada nama nama pemilik akunnya yang tadi. Jadi kan Mbak Deva sebelumnya memesan apa namanya tuh Mpesan kalau misalkan ada tempat khusus karyawan yang dia itu hanya bisa mengakses data-datanya dia, jadi nggak bisa mengakses data lain dan begitu pun juga orang lain gitu kan. Makanya kami buat akun dari masing-masing armada. Di sini ada keterangan namanya, fotonya kalau dia mau masukin, terus juga keterangan uh, cabang dari mana dia berasal. Nah, Oke, okay, untuk proses penginputan datanya seperti ini. Pertama, di sini ada uh, kolom jenis roti. Nah, kalau misalkan klik jenis roti, nah, nanti keluar begini. Jenis-jenis roti yang tadi, uh, yang... Untuk mengkla mengklasifikasikan seperti roti manis, roti apa, roti apa? Nah, mari kita klik roti manis. Oke, selanjutnya nama roti. Nah, nanti dari roti manis ini ada nih, ada lagi yang apa namanya? Uh, roti nanas keju yang tergolong sebagai roti manis, seperti data yang telah diberikan oleh Mbak Deva. Oke, kita klik keju susu. Nah, ketika sudah diklik roti manis, namanya roti keju susu. Terus uh, jumlahnya, misalnya ingin menginput jumlah pemusikannya 12. Oke, sekarang kita klik. Tambah. Nanti kalau misalnya kita klik tambah, dia bakal masuk ke ini tabel nama roti, jenis roti, jumlah gini tabel di sini, tabel data-data uh, yang akan dikirimkan ke bagian produksi. Oke kita klik tambah. Nah setelah kita klik tambah, oke dia sudah masuk di sini ya. Nah kalau misalkan mau ada kesalahan data, oke kita bisa hapus dan memasukkannya secara ulang. Kalau misalkan udah, kita kirim ke bagian bagian produksi. Nah, di sini ada validasi. Apakah Anda yakin, ingin mengirim? Kalau yakin, ya udah kirim. Kalau misalkan nggak e, yakin, bisa dibatalkan. Nah, Oke, okay. kalau misalkan udah yakin, kirim, berhasil terkirim. Nanti masuk ke bagian e, produksi. gitu nah, Di sini juga ada fitur keluar. Kalau misalkan no logout. Oke, okay. itu dari e, bisnis proses atau cara dari cara karyawan Armada untuk menginput datanya sekarang ke bagian produksi pengawas untuk melihat data yang telah dikirimkan oleh bagian eh, bagian Armada tadi karyawan Armada nah di sini seperti sama seperti tadi ada sebentar ada apa namanya data dari si pengguna si akunnya itu yang telah login ini depannya sebagai fiturnya juga pengawas ya. Nah, di sini ada fitur pemesanan hari ini, armada, kota cabang dan riwayat. Nah, untuk data pemesanan hari ini, eh, ya untuk dasa, data pemesanan hari ini, nah, nah di sini ada fitur roti, coklat, serikaya dari cabang satu, cabang kedua, berbagai cabang lainnya. Tuh, coklat be, jumlahnya berapa berapa dari cabang satu dan lain lainnya. Terus totalnya juga ada di bawah ya, bisa dilihat. Nah, ini kami juga menyediakan fitur untuk mengunduh data pemesanan hari ini. Jadi ini untuk memudahkan Mbak Deva dalam apa namanya laporan itu ya, laporan lap, apa namanya memudahkan laporan administrasi sini untuk apa namanya untuk mengunduhnya dalam format PDF. Nah, sekarang kita ke fitur armada. Nah, ini juga ya untuk fitur armada data pemesanan armada ini berlaku untuk hari itu juga di hari itu. Nah, ini tanggal tadi di sini di sini ada data pemesanan armada dari cabang bekasi. nah tuh nanti bisa dipilih kalau misalkan biaya ter tertentu yang keluarnya data armada-armada di cabang-cabang lainnya ya. Nah, nanti kalau misalkan mau, nah di sini ada nama, nomor teleponnya, terus total pemesanannya. lalu ada detail. ini untuk melihat uh, jumlah roti yang dipesan oleh si armada ini, yang tadi tuh yang tadi sebelumnya diinputkan nah seperti ini ini untuk hari ini bisa juga lihat dilihat tanggal-tanggal lainnya gitu tanggal-tanggal sebelumnya. Oke sekarang kita ke kota cabang. Nah di kota cabangnya juga sama. Ini tertera data eh, hari ini juga ya. Ini bisa diganti juga ke hari-hari sebelumnya. Ini dari cabang mana, terus kepala cabang namanya siapa, total pemesanannya dan nomor teleponnya juga. Nah ada lagi fitur riwayat. Nah riwayat ini adalah data-data yang sebelumnya telah tersimpan ke, ke dalam database sistem ini. Nah di sini ada bulan untuk ini kan bulan November ya. Ini bisa juga diganti ke bulan-bulan sebelumnya gitu. Ini total pemesanannya pada hari itu. Kalau misalkan kita klik selengkapnya, Eh, nggak bisa diklik. Uh. dulu nah ini sepertinya ada kesalahan oke nah di sini data, riwayat data pemesanan nah sama seperti tadi ya kalau tadi kan di pemesanan hari ini tanggal 18, nah ini riwayat dari pemesanan bisa diganti nih tanggalnya 11-17 November. Eh, kalau misalkan tadi tuh ngekliknya di selengkapnya di tanggal 17, nanti begini keluarnya. Bisa juga diunduh ya, dalam bentuk PDF sama seperti yang ada di pemesanan hari ini. Oke, cukup seperti itu saja. Fiturnya ini juga kalau misalkan logout bisa langsung keluar. Nah, seperti itu. Jadi itulah tampilan desain desain mockup. Yang nanti akan kita implementasikan ke dalam bentuk web, web apps, web aplikasi untuk uh, toko roti, Mbak Deva, Andita, dan Devapia Bakery. Oke, okay. uh, semoga. Nah, oke okay, selebih setelah ini saya serahkan kembali ke Nia. Ya terima kasih untuk hari, ya kami ucapkan kembali terima kasih kepada atas partisipasinya kepada Mbak Deva. Adita selaku pemilik bisnis usaha roti dan pembuatan tugas kami kali ini. Nah. Oke okay, mungkin sekian saja presentasi dari hasil karya rancangan kami, website kami ya. Uh, mungkin uh, selebihnya uh, silahkan untuk Mbak Deva bagaimana pendapat. Dan saranya mungkin dari hasil presentasi kami dan tadi mock up kami yang telah dilihatkan uh, um, Saya punya tiga ini sih, tiga yang yang perlu dibicarakan lagi sama kalian. Bisa ditunjukin lagi nggak? Um. atau apa? Tadi yang website-nya tadi, soalnya di situ ada tiga hal yang ganjil di saya. Oke. Okay. Ya. Lalu ada uh, mohon... Coba login ke uh, yang agen. Oke. Okay. Untuk jumlah ini kalau misalnya saya nulis untuk nulis di jumlah ini harus mencet tambah ini ya? Uh, enggak, jadi jadi begini terus nah, jadi begini. Uh, jadi di sini tuh si penggunanya si Karen Armada ini pertama masukin dulu tadi buka ini jenis roti nama roti nah jumlahnya dia ngetik sendiri nanti kalau misalkan udah baru klik tambah nah nanti Masuk, ini bakal masuk ke tabel di sini, gitu. Oh ya ya, oke okay, oke. Okay. Berarti itu ngetik sendiri kan? Iya. Oke, kok itu udah benar-benar. Coba ke yang produksi, bagian produksinya. Oke. Okay. Ini yang ngganjel di saya sekarang nih yang coklat nih. Dari semuanya sih jenis roti nih. Ambil contoh coklat. Uh, maaf 10 menit ambil lagi. Ambil contoh coklat. Jadi enggak. Oke. Okay. Ambil contoh coklat ya. Kita ambil contoh coklat. Cabang satu delapan cabang dua delapan sembilan sampai cabang lima delapan Kok totalnya delapan sembilan? Uh, itu ini... hanya itu sih. Hanya apa namanya? Uh, permisalan saja. Jadi saya tidak memasuk. Ini kan cuman desain doang ya nggak nggak nggak masih ke sistem ini cuman desain doang desainnya sepertinya jadi nggak cuman ini sih cuman angka asal doang gitu jadi total oh, ini iya, lah total harus, seluruhnya iya harusnya kan kalau misalnya permisalan juga totalnya harus di semuanya ini kan iya oke itu sih sama kota cabang oke okay. kenapa okay. okay. kota okay. cabang nggak dibikin aja jadi grafik Okay. biar kita tahu um, apa ya misal katanya kita kita tuh naik atau turun produksinya tiap harinya hmm, oke oh, oke okay. okay, berarti itu saran ya mbak Deva ya jadi untuk pas yeah. implementasinya nanti data uh, cabang ini dibikin grafik jadi oke okay, uh, saya ingin konfirmasi lagi jadi ini nanti mbak Deva maunya dibikin grafik supaya jadi setiap cabang ini dalam hari dalam tanggal ini dalam tangg hari Rabu gitu total musanya jadi gerak. Jadi bisa tahu ya yang mana yang musa apa namanya musanya paling banyak gitu ya? Iya. Yeah. Oh, oke okay, oke. Okay. Baik Mbak. Terima kasih Mbak Deva atas sarannya. Mungkin ada lagi Mbak Deva? Udah sih. Itu aja. Oke. Oh, oke. Okay. Okay. Terima kasih Mbak. Yeah, bye. Deva. Terima kasih Mbak Deva. Ya mungkin. Yeah. Karena sudah cukup pembahasan dari Mbak Deva sendiri tentang bagaimana dari hasil karya rancangan website kami ini, untuk di akhir, Mbak nanti kami akan mengirimkan sebuah kuesioner mohon untuk diisi untuk hasil akhir bagaimana keinginan Mbak Deva selanjutnya apakah dan pendapat Mbak Deva yang lebih terus ini ya lebih mungkin lebih lebih banyaknya lagi gitu tentang hasil presentasi kami dan bagaimana fitur-fiturnya mungkin kita bilang juga. Mungkin uh, saya uh, tutup saja, karena sudah selesai ya. juga untuk presentasi kami pada malam hari ini. Uh, sekian dari saya, saya pamit undur diri, dan dari tim D juga. Terima kasih juga kepada Mbak yang telah hadir pada malam ya, hari ini. Terima kasih juga, ya. ya. Oke, okay, saya pamit undur diri. Uh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. waalaikumsalam, warahmatullahi waalaikumsalam. waalaikumsalam.